Selamat berjumpa lagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya di MTSN 7 HSS News. Rombongan peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan mengikuti pawai terapi se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang diadakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya rombongan peserta didik mewakili Madrasah Sanaui Negeri 7 Hulu Sungai Selatan mengikuti pawai tarhib se Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mereka menyambut bulan suci Ramadan 1444 hijriah yang diadakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selasa 21 Maret 2023 pagi rombongan peserta didik MTsN 7 Hulu Sungai Selatan tersebut didampingi satu orang peserta didik MTsN 7 Hulu Sungai Selatan Muhammad SBS AG, dua orang pengurus MTsN 7 Hulu Sungai Selatan Desi Rawat SPD dan Muhammad Harp SPD Berkumpul di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk mengikuti acara pembukaan dan arahan dari panitia sebelum pawai Tarif dilaksanakan Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Rando Saji Muhammad Yamana MPDI Yang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Gajale SAG MPDI saat usai kegiatan dimintai keterangan Mengatakan pihak kantor Kementerian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menyambut baik kegiatan pawai Tarif Ramadan 1444 kejahatan sebagai bentuk takmir bulan suci Ramadhan sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat. Kami di kantor yang kami sudah tahun lalu kita melakukan takmer Ramadan sehingga pada tahun ini takmer Ramadan kami laksanakan lagi kemudian lahirlah satu ide yang muncul bahwasanya ada bagusnya di umat kita ini adalah sekarang tidak lagi uh, adanya COVID sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang lebih banyak dan untuk mengajak kepada masyarakat memberitahu kepada masyarakat bahwasanya nah sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan yang sangat suci. Sementara kepala MTS 17 Sungai Selatan sekaligus ketua panitia pawai Tarif Ramadan 1444 Sriya Jim Jure SG di diwawancarai di tempat terpisah, ia mengungkapkan melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling menghormati di masyarakat Kabupaten Nusantara. Selatan. Dengan banyaknya peserta pawai tarif ramadhan yang hadir pada pagi hari ini Menandakan warga madrasa kita sangat antusias Bergembira dan bersuka cita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini Semoga saja kegiatan positif ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya Dan menjadi momen kebersamaan kaum muslimin di Kabupaten Rasulullah Selatan Sambungnya mengutip dari Abu Hurairah Radio Allahuan Yang direwayatkan oleh Ahmad Nasai Rasulullah SAW bersabda Telah datang kepada kalian ramadhan Bulan yang penuh berkah Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka Serta setan-setan nakal -setan akan dibelenggu Demi Allah Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu Berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan Untuk itu Atas nama warga NTSN 7 Lusungai Selatan dan pribadi, saya mengucapkan merhaban yang Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mari kita takmirkan bulan suci ini dengan berlomba-lomba mengejarkan amal ibadah dan kebaikan. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Narida Yanti beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. NTSN 7 Lusungai Selatan, hebat!